Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. Seperti biasa, bareng saya Bagas dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang atlet nasional timnas sepak bola Indonesia, ya mas. Buat kalian yang nggak tahu, berarti kalian keterlaluan. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu dong siapa beliau. Beliau adalah Muhrido seorang atlet nasional yang berposisi sebagai kiper ya, mas. Nah di video kali ini kita bakal mengulik sedikit tentang profil beliau dan perjalanan karirnya di dunia sepak bola Nah bisa diceritain nggak mas, awalnya dari Mas Ridho yang asal dari Pekalongan kan dari kota kecil nih Terus naik sampai sekarang jadi atlet timnas gitu loh Ya pastinya perjalanannya sangat panjang, mungkin saya ceritakan yang simple-simple aja hmm. Jadi saya di Pekalongan uh, selama 4 tahun kalau nggak salah Terus uh, PSSI di oleh FIFA, hmm. Saya keluar Uh, saya cari pengalaman di luar Saya di PS Pohri yang sekarang jadi Bayangkar FC Setelah PS Pohri selesai kontrak saya Saya ke PS Bangka Nah dari situlah Di PS Bangka selama 4 bulan kalau nggak salah Sebelum kontrak saya selesai Saya ditelepon sama manajemen Borneo hmm. Nah dari situ Saya masih terikat, uh, masih terikat kontrak oleh Bangka kan nah, Saya uh, bicara sama manajemen Kalau yang rezeki saya Silahkan, uh, kalau emang Mau panggil saya lagi kalau mau bukan rezeki saya, ya emang belum belum pantas lah saya ke Liga satu. Iya. Kan? Oke okay, toh siap, ya, tahu taunya selesai lawan PSMS Medan kalau nggak salah selesai pertandingan saya langsung di telepon pak, saya langsung di telepon dia bilang Ridho besok berangkat saya nggak pikir panjang oke okay. langsung berarti langsung tekan saya langsung saya langsung ke sana saya ke sana saya, saya pamit dulu sama orang tua saya minta doa harus sama orang tua. Mungkin nggak sampai satu hari saya pulang ke Pekalongan, ketemu orang tua saya langsung ke Samarinda. Disitu saya seleksi seleksi selama satu minggu. Nah, disitu mungkin saya uh, dengan bermodal kan kerja keras dan juga membawa nama Pekalongan. Pastinya yeah. karena di Pekalongan itu kan belum ada oh. uh, yeah. di liga kan. Nah, disitu saya lolos eh di Borneo Selos menjadi tim uh, kiper ketiga waktu itu tahun 2016. Nah, dari situ saya kerja keras alhamdulillah uh, Dian Agus waktu itu dipanggil tim nasional. Saya ambil alihlah posisi itu di jadi kiper utama. Nah, dari situ saya konsisten sampai tahun 2018. Alhamdulillah 2018 awal saya dipanggil tim nasional uh, era Bismillah. Nah, dari situ mungkin uh, banyak pengalaman yang saya apa ya, alami, banyaklah pengalaman-pengalaman hmm. mungkin. Pengalaman-pengalaman dengan pemain-pemain hebat itu kan, terus pemain-pemain senior. Dari situ saya juga belajar ya seperti itulah. Saya di tim nasional, alhamdulillah sampai sekarang juga saya bertahan uh, di tim nasional, tapi di sisi lain juga saya harus uh, apa ya, memberikan kontribusi untuk tim nasional dan juga pastinya di klub Madura. Oh iya, sekarang masih di Madura sih. Yeah, yeah. Nah, dulu berarti awalnya dari uh, kasus PSSI, Benet, eh, PSSI di Bendet sama FIFA ya. Yeah, yeah. Jadi dari itu muncul uh, surat izin keluar dari isolongan. Yeah, yeah. Terus waktu itu udah di waktu masih kontrak di Bangka, di telepon sama Borneo. Okay. Itu udah kesempatan yang buat Mas terus sebenarnya itu bebekan nggak? Yeah. Soalnya kontrak masih jalan tuh. Ya pastinya ada dedekan karena lo kok Borneo kok ngabarin saya nah, gitu kan. Untuk kan? kontrak masih ada Iya, kontrak masih ada. Oh. Ya, kalau memang kontrak masih ada kan ya sudah kalau misalnya yang mau hubungi aku ya silakan kalau nggak hubungi berarti perlu rezeki saya Seperti itu tapi setelah itu setelah kontrak selesai ternyata dihubungi lagi tapi iya. berarti kan kalau gitu Mas Rido bisa menunjukkan selama perjalanan kontrak itu effort Mas Rido dan kualitas Mas Rido itu meningkat dong sampai di telepon lagi kan iya iya iya jadi kalau ada yang bilang kesempatan emas itu nggak datang dua kali itu berarti ini <tuk> salah <tuk> udah, udah ada buktinya gitu loh iya. Dari Mas Tido udah dikasih kesempatan terus karena ada kontrak emang kewajiban ya itu nggak ya. mungkin dilanggar Terus ternyata masih bisa dipanggil lagi jadi sebenarnya kesempatan itu bisa datang berkali-kali tapi kalian juga harus ada usahanya gitu ya Mas? Betul, betul Terus kalau buat Mas Tido sendiri buat atlet yang udah jadi atlet yang gede sekarang ada nggak sih perbedaannya waktu sama uh, sekarang sama perjalanan Mas Tido waktu dulu? Perbedaan ya entah dari segi permainan apa segi apanya lah pressurnya apa gimana itu perbedaannya ada nggak? ya pastinya beda ya mas ya uh, mungkin kalau posisi saya uh, seperti sekarang ini pastinya presinya lebih ketat hmm. karena apa ya tuntutan itu yang paling penting di tim nasional ataupun di klub pastinya tuntutannya lebih besar pastinya di klub maunya juara di tim nasional juga kita dituntut harus lebih bagus harus lebih konsisten nah dari situ kita harus menjaga menjaga kepercayaan menjaga kondisi itu yang paling penting gitu. Nah, itu kan always oh, berarti kan yang pasnya itu kita harus menjaga kualitas diri oh, kan betul, kualitas, betul. Kalau bisa meningkatkan sih. Yeah. Nah, kalau yang di sini kan kan saya penasaran dulu uh, masih dulu kan sebagai keeper nih. Yeah. Tapi emang dari dulu itu posisinya keeper apa memang pernah sempat? Dari dulu keeper. memang saya dari SD kelas 3 kalau nggak salah. Saya emang terobsesi menjadi penjaga gawang. Emang jadi? Emang ini benar-benar cita-cita masa kecil yang kesampaian ya? Betul, betul. Ya. Nah terus, untuk target kedepannya Mas Ridho tuh pengen jadi pemain yang kayak gimana lagi? Apa ini udah cita-cita Mas Ridho yang paling luar biasa ini? Pastinya juara ya. Sampai sekarang saya belum bisa memberikan gelar baik di klub maupun di tim nasional. Itu target saya pribadi. Karena kiper-kiper lain saya lihat, saya amati mereka sudah mempunyai kantong dalam hmm. artian mereka punya piala, punya medali. Nah di sini saya belum punya apa-apa. Intinya saya cuma hanya cuma punya label aja. Tapi saya belum bisa punya hasilnya itu mana gitu. Oh ya. Yeah. Nah itu target saya. Saya pengen uh, jadi juara itu paling penting. Untuk target pribadi. Uh, pastinya memberikan kontribusi yang bagus untuk pribadi ya, tapi kalau untuk tim ya itu juara. Berarti memang kita tuh hidup berjuang juga harus ada goals so, gitu ya. itu. Jadi bukan uh, bukan cuma hidup buang-ngasal-ngasal doang, yes. jadi harus ada effort -nya. Terus yeah. itu juga hasilnya udah kelihatan ya, Mas. Yeah. Mas Doda dari Pekalongan loh, dari kota kecil loh, sekarang jadi kiper timnas kan luar biasa banget. Nah, terus kalau buat orang-orang uh, yang benar di kota-kota kecil Kota-kota uh, kecil lainnya maksudnya. Hmm. Itu layak nggak bermimpi seperti Mas Rido. Semua itu punya hak untuk bermimpi, Bang. Karena itu kan hak mereka untuk apa ya? Meraih cita-cita mereka. Saya juga berawal dari bermimpi, saya pengen uh, menjadi kiper tim nasional, kiper profesional, kiper yang bermain di Liga 1, kiper yang masuk TV. Ya, alhamdulillah, ya memang apa ya? Dari dulu memang saya punya Umi Keram, ya kapan saya punya uh, Masuk TV, kapan saya punya Klub Liga 1, kapan saya bisa main di Tim Nasumlao Kapan saya bisa bermain sama Bapak Mamukas, kapan saya bisa bermain sama Greg Nungokulo, Anik Firman Shah, Dan lain sebagainya, di Mishal, Punario Astaman Ya Alhamdulillah, Kok sekarang kok terkabulkan seperti itu. Alhamdulillah ya gitu ya mas ya. Tapi itu kan emang namanya usaha itu nggak mengkhianati hasil ya itu. Berarti kalau misal ada Anak-anak yang nonton, misalnya kalian pengen Menjadi seorang pemain profesional Atau atlet profesional, berarti Tips dari Mas Ridho ini apa? Ya tipsnya pastinya uh, Jangan berhenti untuk Bermimpi, dan juga Kalian juga jangan bermimpi aja Bangun dari mimpi itu, dan Ciptakanlah mimpi Direalisasikan lah ya Tapi kalau emang kalian punya mimpi kejar Tapi jangan, jangan sampai ragu ya mas betul. Jangan sampai ragu, jangan sampai kalian mimpi Ah kayaknya nggak bisa malah bikin kita down sendiri ya, kan ya. Jadi kalian tuh harus fokus Tetap berusaha gitu loh ya. Ingat kata Basah. <laughs> <laughs> Boleh itu bundar Kadang kita di bawah Nanti bisa naik lagi loh kan? Bisa ya, naik kan tuh betul. Ingat itu kata-kata dari <laughs> tontonan anak kecil Tapi tuh sebenarnya bermakna lebih gitu loh Ya pastinya saya juga uh, terinspirasi oleh film banyak, Subasa. Ya? untuk kan, Mas Ridho aja seorang atlet nasional loh Terinspirasi dari film Subasa Buat kalian yang terinspirasi di film Dragon Ball Jangan harap kalian jadi super saya Jangan, itu tidak mungkin <laughs> Tapi kalau sekedar jadi atlet sepak bola Itu yang masih mungkin banget Walaupun dengan effort yang sangat luar biasa Bisa ya mas ya, ya. Nah itu suka dukanya sebagai seorang kiper nasional Penasaran banget, apa sih? Uh, suka dukanya uh -oh. gitu? Ya pastinya kalau di tim nasional suka Sukanya Ya kita menjadi bagian dari tim nasional hmm. itu pasti Dukanya kalau kita mengalami kekalahan. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan, oh bermain di tim nasional, bermain di level level tertinggi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Pressernya lebih uh, lebih berbahaya. Tapi uh, saya berharap ya ini bukan acuan untuk kita. Oh, kita harus turun. enggak hmm. Ini sebagai tantangan buat saya juga karena. Uh, sebuah pressure itu sebenarnya harapan mereka untuk uh, ke kita gitu loh harapannya supaya tim nasional itu bisa lebih bagus nah mereka berharap ke kita gitu Pikir bagaimana caranya, mungkin caranya mereka dengan pressure hujatan, uh, mengkritik nah, untuk supaya kita tuh uh, bangun dari keterapurukan oh, jadi dengan adanya hujatan, kritikan, terus ada masalah itu sebenarnya jadi obstacle ya bukan yeah. jadi pintu penghalang buat kalian yeah. jadi kalau menurut kita, menurut Marsido berarti yang terpenting adalah usaha ya Usaha dan konsistensi Pasti Jadi gak boleh ada katanya yang putus asa sama ragu terhadap diri sendiri Berhubung Ini kan lagi ada libur Apa? Liga gara-gara pandemi ya Itu ada gak sih efek-efek yang parah buat Mas Rido? Pastinya banyak Mas B B Banyak banget ya? Ya pastinya Hak kita sebagai hmm. pemain Kita dipotong gaji <laughs> Selama apa? Selama 4 eh, bulan Dengan hmm potongan 75% jadi kita menerima gaji itu 25% selama 4 bulan tapi sebenarnya saya bersyukur mas karena uh, kita masih diberi gaji pertama karena kedua itu 25% itu maksimal Gaji diberikan oleh pemain, jadi ada yang digaji 10%, 15%, Seperti itu, buset ternyata <laughs> efek Konoha ini ngeriska ya, virus, yeah. kono, eh, virus Corona ini maksudnya ngeriska ya. Jadi, buat kalian yang masih bisa bekerja dan masih dapat gaji full, harusnya bersyukur ya, Mas. Betul. harusnya yeah. bersyukur nih. Seorang masih dua atlet nasional, loh, bayangin gajinya 75% puluh ah, lima, dipotong. Orang zakatnya dua <laughs> setengah ya, waktu itu tujuh puluh ini 75, bukan zakat lain. <laughs> Aduh mungkin kayak gitu dulu ya perbincangan kita kali ini tentang profil dan perjalanan karimuari Mas Ridho. Terus buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, share ke semua sosial media kalian. Terus kalian kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen, uh, kalau nggak nanti bisa di mention ke IG-nya Mas Ridho, nanti ditulis di sini. Terus terus uh, jangan lupa terus pantengin video kita, channel kita, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Saya Bagas Begani di sini dan saya Muhammad Ridho. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah! All right.